Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya di Epen Slot. Ya guys, ya. Tempat bermain dan mengamen kita hanya di rupiah 138 ya guys ya. Oke, kita langsung saja kocok-kocok di sini untuk si Usman ya guys ya. Kita bermain di Game Get of Olympus. Yang pastinya ngasih JP JP tiap hari buat saya ya guys ya. Ini tadi gua sebenarnya nggak mau main, Cok. Tadi nggak mau main. Tapi berhubung gua lihat di Facebook banyak banget yang apa ya yang dapat apa ya, yang dapat JP lah. Jadi naluri gua tergugah ya, guys gitu ya. Tergugah dan langsung saja saya nyocol di BO yang apa ya yang bagus lah ini. Tadi gua lihat pokoknya BO ini tidak pernah di itu dasar. Buat kalian semua yang mau ngikutin konten saya tiap hari, jangan lupa diklik tombol like, share dan tak lupa di subscribe kalau belum subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis, komen gratis, like itu gratis. Biar apa? Ini dikasih skater kita ya. Biar apa? Biar kalian bisa menikmati tontonan video konten saya setiap harinya ya guys ya. Kita lihat. Keter pertama, ini kita saya nggak mau main lama-lama ya karena gua ada janji keluar sama temen gue ini kebetulan lagi di rumah teman gue lagi nunggu dia mandi, gitu itulah laki-laki, makanya gua paling nggak suka sama laki-laki ya kan? Masih belum, ayo lah Usman, oke ungu, hijaunya bisa turun, hijau bisa turun, oke kuning turun merah turun hmm, meninggoy ya guys ya cok, jam pasirnya kurang dua kenapa adik guys untuk kalian semua yang nonton video ini santai-santai aja ya guys ya sambil ngopi sambil ngerokok juga nggak apa-apa yang mau sambil enak-enak juga nggak apa-apa ya guys ya udah selesai lo mandi oh, udah selesai yes ah bentar-bentar aja ini ya guys ya udah JP lari aja cok. karena bermain itu tidak usah mengejar mengejar maksudnya cukup kalian udah JP aja kalian sudah bisa langsung withdraw apa ya ya mau ngejar apa lagi ya kan mau ngejar apa lagi kalau udah JP ya udah tarik aja uangnya buat admin admin dan buat siapa siapa itu yang di rupiah 138 Tolong kalau diproses jangan lama-lama ya guys ya Karena 2138 tidak pernah proses lama ya guys Kita withdraw enggak sampai 5 menit Uang sudah masuk ke ATM kita Kita kemenangan udah 360 wow, Udah hampir 400 500 bisa nih ya kan kali kaliannya udah 18 kali cok. Udah 18 kali Siapa bisa Ini bisa ini 500 Angkat tangan nyemus. Bisa ini 500 Hmm lebih anjing cuman satu kali konek ngetit ngetit uh. gua kocok-kocok lagi ya gua kocok-kocok lagi mumpung temen gua masih ganti baju udah selesai mandinya masih pakai baju dia ya ini sih kita sambil menikmati dan uh, enak banget Cok mau keluar Mau keluar dikasih uang jajan oleh Gate of Olympus. Ya yang pastinya kasih uangnya di Rupiah 138 ya. Karena game Gate Olim of Olympus banyak banget di situs-situs lain. Ini mahkotanya. Aduh mahkotanya nggak mau pecah cuk di Rupiah 138 ini saya bisa menikmati uang. Mati kau ya. Anjir biru diamondnya kurang satu kok Ngentit. Hai uh, Ambil ngerokok ya kan. Teman-teman udah pada ribut nih. nah udahlah, gua habis ini gua udahin aja ya. Tuh oh, admin adminku di rupiah 138 tolong segera diproses fitro saya ya guys ya. Buat kalian semua jangan lupa klik tombol like, share dan di-subscribe ya guys ya karena saya udah mau udahan aja guys karena teman-teman gua udah pada siap jadinya saya tinggal dulu ya guys ya oke sekian dari saya thank you guys